I'm you Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia untuk memberikan layanan rukyah. Pasien ini sudah 10 bulan menempati rumah barunya sejak awal pindah ke sini dan selama 10 bulan ini mereka mengalami keanehan-keanehan dan sejumlah fenomena mistis. Jadi mereka menghubungi saya untuk membantu melakukan pembersihan rumah. Bagi anda yang ingin berkonsultasi seputar pengobatan rukiah atau ingin dijadwalkan untuk mendapatkan pengobatan rukiah, silakan langsung saja chat ke nomor whatsapp saya di 0815 4954 7824 yang tertera di pojok kanan atas video ini untuk melihat update informasi tentang kegiatan rukiah maupun jadwal rukiah luar kota saya silakan follow instagram saya indrapermanaofficial baik pemirsa kita masih dalam perjalanan menuju rumah pasien oh ya tak lupa saya ucapkan selamat hari raya idul fitri 1444 hijriah ini adalah hari H 4 lebaran besok kantor-kantor dan instansi mulai masuk kembali Alhamdulillah saya sudah sampai, mari kita masuk Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Udah ya sehat? Alhamdulillah Selamat datang dulu, berapa-apa dulu lah Ini kok pindah di disini belum satu tahun Belum satu tahun, karena bulan Juli Juli tahun lalu pindah di sini. Assalamualaikum. Eh ah, jadi namanya kawat. Cipin gini saya merasanya nih, gitu. Saya merasanya. Kost kayaknya di rumah semenjak di sini sering terjadi konflik. Gitu. Bukan hanya tapi semenjak dia sakit kalau malam ya, malam. bukan hanya kami, kadang ibu bapaknya juga kayak seperti kayak hebat gitu kalau di sini. Iya, gitu Soalnya kan bangunnya 3 tahun ya. Ya. Jadi lama kosong. Nah sebelum bangun. Tidak usah jadi uh, dulu Sebelum bangun rumah ini di situ ada kolam. Ya. Nah cuman ya karena karena kita tuh kemarin awal awal awal awal mau bangun itu kan eh, panggil Pak Haji. Ya. Tapi kita pun tidak tahu ya karena orang tua yang manggil ya. baca doa lah ibaratnya tuh baca doa kayak ada ada mak makan tumpeng ya? apa sih ya? kelap pakai. kelap yang nasi yang mas terus yang ada yang seko Kayak hmm. gitu. ah. kayak gitulah dibaca doa lah makanya kita makan sama-sama tapi belum makan. kayak acara selamat gitu, ya kayak selamat gitu, gitu, ya, tapi anak ya. pertama patok pertama itu kan ya patok pertama tuh kan? yang pertama yang um, pertama, kayak, pertama, ya. pertama. Ya, itu sebelum mau bangun tuh matok dulu kayak gitu kan ada ya. yang menanam sesuatu enggak tidak ada nggak cuma ada. tuh begitu pas kita makan habis makan tuh dia tuh ya habis makan ada nabur nabur juga gitu ah, ini makan hmm. ya, lagi Hah? air bukan mak makanan kita makan itu oh nasi, nasi gitu, itu itu nasi itu jadi ya, taburi juga dimakan kayak gitu kita tidak tahu juga dokter ya? di tanahnya itu di tanahnya itu sebelum rumah ini terbangun kan jadi itu saya khawatirnya Alah kok kok jadi kayak gini Hah, ini makannya gini gini ah, gini kayak gitu lah dokter jadi saya khawatirnya itu malah, malah, malah syirik atau gimana Tapi di dalam diri saya tidak ada yang yakin bahwa itu bahwa mau Beri makan orang ya, itu Iya inilah kita Pertama lihat dia tampilannya agama gitu kan hmm. Awalnya kita tidak ada Sultan lah ya. pun Awalnya pun cuma baca doa hmm. kan Makan selamatan, mau bikin rumah baru kan hmm. Bahagia gitu kan Nah yang ini nih yang Bikin kita curiga nih, saya, saya kenapa itu, makanan ya. di, di uh, tabu baru kan itu buatkan ditutup? Beri siapa gitu kan? Iya mm -hmm. enggak, yeah. gitu kan kita berpikir ya, saya berpikir seperti itu. Jadinya luar uh. nah, itu, gitu. itu terlalu banyak masalah semenjak rendah, terus tapi itu semenjak dinas ini kan adik anak aku Itu tuh dunia ya, aku yeah. susus brok. Brok tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuti di bulan drop habis mulai dari drop itu kesehatan tuh. Nah itu. Nah, itu. Oke. Okay. Masalah tuh datang pengasuh enggak betah. Pokoknya ada aja masalah. Oke, ada aja gitu. masalah ya. Mohon enggak enggak tenang gitu. Saya membuat air ruqyah untuk pengusiran. Yang saya bacakan pada air adalah surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Saffat ayat 1 sampai 10 dan surah al-hasyr ayat 21 sampai 24. Setelah itu saya menyemprotkan air ruqyah ini ke setiap ruangan dari dalam sampai luar. Ini sering diputar ayat-ayat lah ibaratnya kalau anak, -anak tidur atau apa. Aduh ah, yeah. anak tuh kalau tidur dia tuh kalau bangun gigau tuh nunjuk ke situ. Sini. Oh, ya. <laughs> Dari luar kali ini. Tahu anak-anak kan nggak tahu. <laughs> wah, wah ada rumah orang di sana. Alhamdulillah bantuan ruqyah untuk keluarga ini sudah selesai. Semoga setelah ini tidak ada lagi gangguan di rumah mereka. Nda? Sekarang masih masih. Enggak lagi. Sudah di satu aja saya di klinik kita murah. Lah, saya pamit. Assalamualaikum, adzervir. Tidak ada kesembuhan yang sempurna kecuali dari Allah. Saya tidak bisa menyembuhkan, melainkan hanya mengupayakan kesembuhan itu. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tawakal. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Baik pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan terukiah saya, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya yang tertera di pojok kanan atas video ini. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh